wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini uh, saya berada di uh, Universitas Abdurrah yang berada di Pekanbaru dan juga luar biasa sekali saya bisa bertemu dengan salah seorang dosen ya dosen di Abdurrah ini dan mungkin sedikit bisa, bisa berbagi cerita dari beliau bagaimana kampus Abdurrah ini Gelas, kalau biasa sekali, beruntung bagi kita yang masih mau menonton channel kita ini. Dan mungkin juga bisa mendapatkan informasi tentang kampus yang mereka ini. Ya, uh, assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak Kenepri, ya. Uh, silahkan Pak, sedikit perkenalan singkat dulu lah ke teman-teman penonton kita. Baik. Uh, terima kasih, Pak Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang membagi uh, perkenalkan nama saya Kenepri. Uh, saat ini saya diamanahkan oleh uh, direktur sebagai direktur Dumas Kerjasama dan Pemasaran berat dan juga uh, sehari-hari juga mengajar di kampus berat uh, Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau berkunjung ke tempat kami, yeah. ke Universitas Andorak yang berada di Jalan Riau ya yeah. nah, Riau Mawak 7-3, suatu keluar makan sekali, bisa berguna dengan Mbak Bedi dan bisa berheterahmi, kemudian terpandai juga bisa untuk Mbak uh, Bedi lanjutkan kerjasama ya Bercerita tentang Universitas Andorak Mbak Bedi Kampus ini didirikan tahun 2005, 2006. 2005. Ya. tapi sebelumnya juga ada dalam, dalam bentuk uh, semacam sekolah analis ya, sekolah tinggi. Gitu, mm -hmm. Jadi, berkembang menjadi universitas itu di tahun 2005. Uh, di bawah kepemimpinan ke uh, Prof. Kabangra, gitu. yeah. dia memang menggagas kampus ini. Yeah. Ini salah satu motivasi beliau itu untuk mendirikan kampus ini, kan? Bagaimana kelewat beliau terhadap... Uh, Pendidikan yang ada di Riau khususnya bagi anak-anak Riau sendiri. Uh, beliau lihat Riau sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, kemudian kaya akan minyak, ya tetapi di, situ, di segi pendidikan ini anak-anak uh, Riau sendiri sangat apa namanya uh, yeah. orang Jadi beliau berjuang di dunia pendidikan ini. sebuah kampus, saya beri nama Abdurras, ya yeah. yang orang tua Beliau, dan oh, Beliau belajar ya. Uh, dan apa uh, sampai tagline-nya itu dia buat selamatkan generasi melalui pendidikan hmm. itu uh, tagline yang memang dia buat uh, untuk apa namanya sebagai untuk uh, kesilisan dan memang um, konsennya uh, terhadap pendidikan itu sendiri baik, izin potong sedikit Abdora hmm. uh, sepertinya nama-nama yang kesannya uh, islamik gitu ya hmm. uh, dan saya lihat tadi dari, dari pintu masuk itu Uh, seperti Kubah Masjid, ya, yeah. uh, terus ada tulisannya, uh, yeah. saya ada tulisan Arabnya gitu. Betul. Jadi saya penasaran ini, mungkin teman-teman juga penasaran, bisa dijelaskan nggak? Uh. Ya, yeah. dan memang uh, konsep apa namanya bangunan ini memang mm -hmm. yang diambil dari konsep-konsep timuran gitu Iya, Bangunan yeah, yang hmm. memiliki ciri khas uh, yang klasik kalau kita lihat dan memang uh, sampai sekarang kalau kita lihat dari segi bangunan itu kan tidak ketiga-tidak di komunikasi ya, dikobiekan, ya kan. Jadi, untuk teman-teman uh, mungkin yang mungkin untuk vlog atau selfie, uh -huh. dan lain-lain Ini adalah salah satu rekomendasi kita Iya, yeah, iya yeah. banyak suasananya, suasananya indah yang indah kita gitu. itu, Betul sekali hmm, Tulisan alat tadi itu apa bacanya itu? Itu Islam Oh, oh Islam. Islam Jadi uh, logo kita itu memang Islam hmm. Memang itu ditunjukkan dalam sebuah nilai yang ditambahkan di kampus ini itu Rambani, Amanah, dan Beradab. Oh, apa uh, Ya, jadi nanti mahasiswa kita itu beda dengan mahasiswa yeah. lain kita, ya. jadi ada tiga nilai itu yang ditangkap oleh Yayasan dan juga um, namanya pimpinan rektor um, kepada mahasiswa kita. Hmm. Rambani itu bagaimana dia seorang yang memiliki ilmu, ya. dan kemudian juga dia memiliki pemahaman yang baik dan ya. melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada sang oh, cipta, sebagai hamba ya, ya. semangat kala, terus, terus. Uh, dia nanti melaksanakan secara sesuatu itu ya niatnya memang untuk ibadah untuk menurang, bagaimana nilainya nilai ibadah, ya. ilmu ya. yang dia tutup juga untuk masyarakat orang banyak dia menjadi seorang saintis tapi saintis yang memiliki ilmu agama iya, iya. jadi itu yang banyak kemudian amanah itu bagaimana dia melaksanakan apa kewajibannya atau tugasnya sebagai ketika dia sendiri seorang mahasiswa bagaimana dia seorang mahasiswa yang profesional nah, terus ya. ketika dia nanti di dunia bekerja bagaimana dia menjadi orang yang bertanggung jawab di dunia yang ya, kalian menjadi dokter, mm -hmm. merawat mm -hmm. ataupun menjadi seorang politikus sekalipun ya, mm -hmm. atau, dan yang lainnya kita kan ada beberapa di sini mm -hmm. uh, terus kemudian bani uh, Nyi beradab beradab beradab berada. berada. itu kan uh, karakter yang mana dia memiliki sopan santun kemudian meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya ketika dia menjadi seorang anak bagaimana dia memposisikan diri sebagai seorang anak dan ketika dia menjadi seorang uh, bawahan bagaimana ada kepada atasan sekali ketika dia menjadi seorang atasan pun bagaimana adanya nanti kepada bawahan bawahan dan nilai-nilai itu ditanamkan oleh uh, kampus ini terhadap mahasiswa itu nanti yang menjadi ciri khas, ya. ciri khas kampus kita yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain jadi keseimbangan antara nilai keilmuan dengan nilai adab nilai ke kehambaan dia terhadap yeah. sebagai hamba kepada allahnya yeah. bukannya tanggung jawab dia terhadap apa yang dilakukan itu seimbang betul kainah orang merasakan keberadaannya ketika dia berada di gitu. sini nah uh, proses dia kuliah di sini apakah ada uh, kurikulum yang khas gitu maksudnya uh, entah uh, bidang keagamaannya sekian s oh. atau bagaimana untuk mencapai yang tadi itu ya yeah. jadi uh, apa namanya tujuan yang dicapai kan, nilai-nilai yang ya, apa saja program-program yang perlu mencapai itu gitu ya, ya nilai kemanis, hmm. nilai kemanis, nilai itu di perkuliahan itu ditumbuhkan ke beberapa kuliah oh seperti itu ada, ada, ada apa namanya, Kiki ya, Sudara Pembangunan uh, Islam berarti seperti diadopsi dari pesantren ya. gitu ya ya, ya. ya seperti itu lah ya tapi itu terlalu berkulung betul sekali nah, gitu jadi nilai, kebanyi, hmm. nilai Tuh. Kemudian dari sisi yang lain, exkurs, exkurs. Exkurs. Exkurs. Exkurs. Apa kegiatan oh. uh, yeah, yeah. di sini? Ada nanti berbentuk pelatihan pasien, Oh iya yeah, yeah. Kemudian ada berbentuk semacam kelompok-kelompok. Iya iya. nanti belajar di sana. Ya, semacam uh, betul. Uh, kolakok, kolakok, kolakok, ya betul betul. Uh. Uh, kalau kita di Nohis, kalau nah, di Nohis, Nohis, ente ya. Uh, uh, kalau kalau apa kan rukmi oh, oh iya betul sekali. Terus nah, ada lagi program nah, lain yang kajian, kajian yang diberikan setiap minggu? Hmm, ya. Ada kajian rutin? Kalau Biasa. Biasa. Uh, untuk dosen? Eh, Ini bukan mahasiswa. Dosen. dosen itu pendidikan, ya. Dosen itu mulai dari kajian kalau di struktural itu ada tingkat pimpinan nanti ya, tol, ya. Kantor, nah, Direktur ya, kemudian Dekan sampai Wakil Dekan itu ada kelompok kajiannya yang membahas tentang juga hmm. Tidak ada lagi tingkat Ketua Budi, hmm. nah, Ketua Budi ya. Dan hmm. nanti ada, hmm. kundi, ada lagi tingkat Wakil Kepala Sekolah Budi, ada lagi. Karena untuk kajian di Jumat pagi tapi biasanya jam 8, sampai jam 10, gitu mana. Terbumbung hmm. hmm. semuanya. Atau masih ada seperti itu. Tapi karena memang 2 tahun ini kita pandemi, jadi hmm. ya memang dia sudah kurang tipis ya nah mm -hmm. ini sebenarnya pertanyaan saya sesimpelnya Pak mm -hmm. uh, uh, Direktur Mas uh, ini kesannya kan Islamik gitu ya apakah ada kesempatan orang non Muslim yang punya di sini uh, diterima gitu yeah. kita terbuka oh. untuk semua ya uh, nanti ketika kita teman kita non Muslim bergabung itu banyak oh ada ada, ada. orang Muslim sih okay. ada saya mengajar di kedokteran ya yeah. uh. orang non Muslim ya yeah. kita berikan hmm. uh, tapi Bagaimana nilai tadi itu orang bandingnya? Bagaimana dia juga harus tahu? Eh, ya, dia ya, uh, ya Ketika dia bertanggung jawab, ya, seperti itu, kan? Ya, jadi juga sih. Jadi, mereka ini enggak keluar ketika enggak tetap. tetap. kecuali oh, nanti di pelajaran yang memang siapa mereka kan mengalami lebih asal so sekali ya kebinekaan itu tetap akan disini. Lihat komentar nah, <tuh> kita berita <ini> bilang beri. <tuh> romani yeah. apa justru apa tidak? Iya yeah. bukan berarti oh, hanya buat tak, orang muslim tidak, saja tidak. ya? Bahkan kita kan nerima juga seperti itu ketika teman-teman dari non muslim datang apakah di sini ini untuk kawan-kawan yang Islam terjadi tidak. tidak? Oh iya. Tidak mungkin ya, kan? Nah uh, ini. Nih universitas seperti gabungan dari beberapa jurusan gitu. Ya. sampaikan. Ya, kita di sini ada 4 oh, fakultas sebenarnya. fakultas. Fakultas, jurusan. itu ada Kemudian ada profesi dokter, ya. iya. Yeah, yeah. ada farmasi. Iya, yeah, Farmasi yeah. eh, dan ilmu kesehatan. farmasi, uh -huh analis, ada uh -huh. kemajuan apalagi teknologi laboratorium medik, kan? Nanti ada psikologi dan ilmu sosial. Ini Bulu. baru, lah, baru tuh? Sebelumnya uh, kita fakultas ilmu sosial politik yeah. Jadi, uh -huh. dipecah, di gabung, di pecah menjadi kan psikologi itu cuma satu mana satu jurusan? Untuk kelompiran di gabung semua. Nah, Jadi kita. satu titik aja eh, tempat kuliah sekarang. Uh, yang kampus kita ada tiga, oh tiga, nah, nanti nah, mana saja nih? Ya? Kampus satu ada di jalan Riau, yeah. kampus dua itu di Bakti. Jalan Bakti, kampus tiga itu sekarang yang sedang dibangun di rumah panjang. Di rumah panjang, nah, apa itu? Bakti kampus itu? nanti eh, sebelum lima puluh empat? Kita kebagi nama, kembali ke itu, ah, kebaginan. Nah, kebaginan. Ya. Sekarang, itu yeah. sebelum Putri Gontor. Itu, itu, untuk, untuk... itu untuk fakultas kedokteran, rencana oh, fakultas kedokteran. Sementara yang akan dibangun di sana itu rumah sakit pendidikan, nah, orang oh. seperti di publik. Yeah. Uh, Sekarang ini, tahap uh, apa namanya penimbunan yang kamu? kita Oke, oke, oke. Jadi, uh, dari fakultas-fakultas tadi, -Fakultas kira-kira fakultas yang kedua yang dasarnya dari uh, bautnya apa? Uh, yang paling inilah, Dia kan, kalau untuk pendirian fakultas itu kan memang ada empat jinak, ya, uh -huh. memang di 2005 itu sama. Ya? Oh, sama. Gak ada ya. Awal didirikan Abdurab ini tak analisnya. Oh, dulu ya? oh, analis, analis dulu. Oh, analis dulu yang ya, dikenal ya. Nah, sebelum dia menjadi universitas uh -huh, juga, uh -huh. itu, universitas itu kan harus ada beberapa fakultas. Iya, betul jadi, sekali. Eh, kema nah. kemah, eh, fakultas kedokteran, kesehatan pertama ini. Kan? Ya, iya, kan pertama. Iya, bisa sama. Beliau ada rumah sakit kembalinya ada rumah sakit di Jerman. Sudirman. Sudirman ya. Nah, Ayo, di Sengar, dan juga di rumah sakit cina oh beliau juga? Yang uh, jadi sekarang sudah terhipun mahasiswa di abdullah ini sudah yang aktif tahun ini itu juga di Terus, makin ya, meningkat sekarang ya? ya? apalagi sepertinya banyak wajah baru-wajah baru dari universitas murah sekarang ya, nah, betul -betul. Itu. nah itu uh, inisiatif dari siapa? milius kabarnya keselamatan sakit ya, betul -betul. Uh, uh, yang mengolah sekarang? Uh, karena uh, sekarang dia keselamatan sakit dan selanjutnya dia keselamatan untuk uh, susi anak-anak beliau oh anak-anak oh. tapi karena penjelamatan ya, dan sekarang ini diserahkan kepada susi yang dulu di reaksi orang yang ingin di kampus kita oke, nah uh, kira-kira sebagai kata-kata penutup buat penonton kita, silakan. iya, jadi teman-teman saya saya bang Dedy Zeddy official Zeddy official kampus kita ada di Jalan Dayal, insya Allah kampus kita ini, kampus yang memang uh, memiliki ciri khas berbeda dengan kampus-kampus yang lain, dan juga memiliki semangat uh, yang apa namanya, yang konsen tinggi terhadap dunia pendidikan khususnya di wilayah ini, ya sebagaimana pesan yang memang terus dimainkan oleh uh, pendiri kita, yaitu Prof. Dr. yang yang semua juga sudah kenal beliau yang sangat konsen sekali terhadap pendidikan di ini, maka kami menunggu teman-teman semua di sini ya untuk bergabung di kampus kita. Kita punya banyak pilihan, ada kesehatan, juga ada psikologi dan juga ada komunikasinya, ada sosial politiknya juga, jadi sesuai dengan apa namanya peminatan daripada rekan-rekan semua. Kita memang di kesehatan, insya Allah kampus kita ambil jurusan kesehatannya dan juga uh, yang sosial juga ada, PHI, komunikasi juga ada, teknik sipil dan teknik informatika juga ada, dan ekonomi juga juga ada. Nah, okay, okay. Kami, kami tunggu teman-teman semua di sini. Sudah buka pendaftarannya? Kita sudah buka nah, uh, sampai nanti bulan Agustus akhir. Agustus akhir. Muka. Nah, apakah ada program beasiswa? Uh, kalau beasiswa kita tadi ada. Oh, oh kalau okay. hmm. dan beasiswa kita, kita kita juga ada. Oh, ada kita. Diploma di ya, yang, yang biasa sekali. Banyak sekali kemudahan yang bisa diberikan oleh Mungkin sedikit saja dulu uh, waktu yang terima kasih Bapak karena pria uh, yang telah mau untuk berdiskusi ataupun menyampaikan tentang berapa kesini. Yang sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.